Untuk persingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Leo di bulan Agustus tahun 2021. Selanjutnya, kartu keuangan seorang Leo di bulan Agustus tahun 2021. Selanjutnya, kartu karyf pekerjaan seorang Leo di bulan Agustus tahun 2021. Selanjutnya, kartu hubungan asmara seorang Leo di bulan Agustus tahun 2021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 jika support energi sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu kesimpulan ataupun memperkuat suatu ramalan zodiak Leo di bulan Agustus tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saja kita membuka dan membacakannya. Tu kesehatan seorang Leo adalah two-upshot ataupun dua pedang Secara umumnya two-upshot itu diartikan dua tindakan satu pilih dan satu tinggalkan. Di sini menggambarkan seorang Leo akan mendapatkan dua pilihan, yang dimana di sini akan membuat beban pikiran kepada dirinya yang berdampak negatif kepada kesehatannya. Dan di sini juga, pilihan itu sangatlah berarti kepada kehidupan seorang Leo di bulan Agustus tahun 2021. dan untuk support energinya adalah Knight of pentacle". Secara umumnya, Ken Haikop itu kan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang dekat dengan Leo, seseorang yang sudah matang pikirannya. Dan di disini menggambarkan, kesehatan seorang Leo akan menurun di bulan Agustus tahun 2021, yang dimana disini dikarenakan, seorang Leo akan mendapatkan dua pilihan berat yang membuat beban pikiran kepada dirinya, yang dimana pilihan tersebut akan berdampak positif, berdampak kepada kelangsungan kehidupan seorang Leo, yang dimana disini selalu didukung dimotivasi oleh pasangan Leo sendiri dan tidak terlalu kemungkinan juga di sini pilihan yang didapatkan oleh seorang Leo di bulan Agustus adalah di mana di sini untuk memilih pasangan hidup untuk ke depannya dan untuk kartu kesimpulannya adalah Jadgment. Secara umumnya jadgment itu diartikan kesempurnaan dan jika kartu jadgment kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang Leo di sini menggambarkan seorang Leo akan mampu mendapatkan kesehatan yang lebih meningkat lagi di bulan-bulan berikutnya. Yang dimana di bulan Agustus ini memang seorang Leo akan mendapatkan bentangan mendapatkan pilihan dan mendapatkan beban pikiran yang membuat kesehatan menurun. Namun di sini seorang Leo akan mampu memilih seorang pasangan dan mampu memilih. Jalan kehidupan yang dimana di sini akan mendapatkan kesempurnaan kehidupan serta kesehatan, dan untuk kartu keuangannya adalah Ace of Pentacles. Secara umumnya, Ace of Pentacles itu diartikan awal mula permulaan ingin memulai, ingin mencoba, ingin menerima, ingin memberikan. Dan di sini menggambarkan untuk keuangan seorang Leo di bulan Agustus tahun 2021 keuangannya tidak akan mengalami gangguan apa apa namun di sini digambarkan seorang Leo akan menerima satu koin yang dimana di sini mengartikan menerima satu pekerjaan yang bernilai besar yang memberikan income yang memberikan keuangan yang sangat meningkat kepada seorang Leo di bulan Agustus tahun 2021 dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Leo akan mulai menata, menitik kembali pengeluaran pendapatan, serta menghitung kembali pengeluaran pendapatan, yang dimana di sini akan berdampak positif kepada keuangannya. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Leo ingin memulai sebuah usaha, yang dimana di sini tujuannya untuk mendapatkan income dan mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah "kenaik, oke". Secara umumnya, of card itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, serta seseorang yang usianya di bawah tiga tahun. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Leo akan dibantu oleh pasangan, yang dimana di sini untuk menata meniti kembali pengeluaran pendapatan serta menghitung kembali pengeluaran pendapatan yang akan berdampak positif kepada kehidupan serta keuangan seorang Leo sendiri. Dan di sini juga seorang Leo akan mendapatkan support dari seorang pasangan untuk memulai sebuah usaha yang dimana di sini tujuannya untuk mendapatkan income ataupun mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Leo akan mendapatkan satu job satu tawaran pekerjaan yang nilainya sangat besar yang dimana pekerjaan tersebut berasal dari orang-orang terdekat Leo sendiri. Dan jika kartu yang kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Leo, di sini menggambarkan bahwa keuangan akan didapatkan oleh seorang Leo di bulan Agustus tahun 2021. Apabila di sini seorang Leo bersama pasangan menata meniti kembali keuangan, pengeluaran pendapatan, serta di sini seorang Leo akan didukung disupport oleh pasangan, yang dimana di sini untuk meniti suatu pekerjaan, suatu usaha yang bertampak positif kepada keuangan, dan di sini juga berkat di doa. Seorang pasangan, seorang Leo akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan yang bernilai besar, yang dimana pekerjaan tersebut ia dapatkan dari orang-orang terdekat yang membuat keuangan seorang Leo akan semakin meningkat lagi. Dan untuk kartu kartu pekerjaannya adalah three of one ataupun tiga tomat. Secara umumnya, three of one itu diartikan belajar melepaskan salah satu karena kita tidak bisa melakukannya sekaligus. Dan di sini menggambarkan untuk karir pekerjaan seorang Leo di bulan Agustus tahun 2021, karena tidak akan mengalami gangguan apa-apa yang dimana di sini digambarkan seorang Leo akan mendapatkan tiga pilihan pekerjaan, yang dimana di sini akan berdampak negatif kepada kesehatan yang didukung dengan kartu 2 Sort, yaitu pilihan di dalam kategori pekerjaan untuk kehidupan berikutnya. Di sini disyaratkan kepada seorang Leo, baiknya lakukan pekerjaan itu satu persatu, yang dimana di sini keberhasilan dan tingkat keuangan kehidupan akan lebih bagus lagi, dan di sini tidak tertutup kemungkinan juga bahwasanya satu usaha akan dilakukan oleh seorang Leo di bulan Agustus tahun 2021 yang dimana di sini mampu meningkatkan karir, kehidupan serta keuangannya, dan untuk support energinya adalah pace of. Card. Cara umumnya page of card itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan karena pekerjaan seorang Leo tidak akan mengalami gangguan apa apa di bulan Agustus tahun 2021. Namun di sini seorang Leo akan dihadapkan dengan tiga tawaran pekerjaan yang berdampak negatif kepada kesehatan. Dan di sini seorang anak akan selalu mendukung mendoakan seorang Leo agar memilih pekerjaan yang lebih bagus, melakukan pekerjaan yang lebih bagus serta membuat usaha yang lebih bagus, yang dimana di sini mendongkar kehidupan seorang Leo sendiri. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan berkat doa seorang anak kehidupan keuangan akan semakin bagus lagi, serta di sini seorang pasangan akan selalu mendukung seorang Leo di dalam kategori karir keuangan dan kehidupan. Dan jika kartu jargumen kita lakukan dengan karir pekerjaan seorang Leo di sini menggambarkan, kesempurnaan karir akan didapatkan oleh seorang Leo apabila sudah berhasil. Memilih satu pekerjaan, memilih satu jalan yang dimana di sini untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi, serta di sini seorang anak akan selalu mendukung mendoakan seorang Leo. Dan di samping itu seorang pasangan akan selalu mendukung mendoakan seorang Leo untuk mendapatkan karir kehidupan yang lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun 2021. Dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah 9 of cup ataupun 9 piala Secara umum Nine of cup itu diartikan menerima kekurangan pasangan dan akan mendapatkan kebahagiaan serta keharmonisan hubungan asmara. Dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang Leo di bulan Agustus tahun 2021 akan mendapatkan tingkat keharmonisan kebahagiaan apabila di sini seorang Leo menerima kekurangan pasangan tidak membandingkan pasangan dengan orang lain. Di sini akan tercipta hubungan yang lebih romantis daripada sebelumnya, dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang pasangan akan selalu berada di dekat seorang Leo. Apabila seorang Leo sudah menerima kekurangan pasangannya sendiri, dan untuk support energinya adalah page offshore. Secara umumnya, page offshore itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan. Hubungan asmara seorang Leo akan lebih bagus lagi ke depannya, akan lebih harmonis, lebih bahagia, lebih bulan Agustus tahun 2021, yang dimana di sini dengan menerima kekurangan pasangan akan tercipta suatu keharmonisan, serta di sini digambarkan seorang Leo akan memiliki keturunan di bulan Agustus yang menambah serta mensupport kebahagiaan seorang Leo bersama pasangan akan lebih lengkap lagi, dan jika kartu jantung yang kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Leo di sini menggambarkan, Kesempurnaan hubungan asmara akan didapatkan oleh seorang Leo apabila menerima kekurangan serta saling mengerti kepada pasangan yang dimana sini Pelengkap kebahagiaannya adalah seorang anak Leo yang akan ia dapatkan di bulan Agustus tahun 2021. Ataupun yang bisa dikategorikan di sini seorang Leo bersama pasangan akan mendapatkan keturunan yang menjadi pelengkap kebahagiaan hubungan asmara Dan untuk angka keberuntungan seorang Leo di bulan Agustus itu berada di angka 2.